Di bawah perhatian publik, Ye Chen berlari keluar dari hutan. Ye Chen, aku akan membunuhmu. Ikuti dari dekat, di belakang terdengar suara gemuruh. Di depan mereka ada Kong Chao dan Jiang Yang, yang wajahnya bukan lagi wajah. Mereka ganas dan bengkok, mereka baru saja merangkak keluar dari kubur dan tertutup lumpur, hitam dan putih. Ah! Semua sangat marah. Mata mereka merah, seolah-olah mereka lupa bahwa mereka hanya mengenakan celana dalam bunga. — Ye Chen, aku akan membunuhmu! Di belakangnya, banyak orang menangis dan gerombolan mengikuti, semuanya memiliki celana dalam berbunga, dan masing-masing memegang batu bata di tangannya, yang semuanya tampak seperti anjing gila. Adegan ini, Tut! Saat ini, suasana sangat tenang dan pendiam, beberapa kata angin tidak ada jejak, hanya kedutan di sudut mulut, apalagi orang lain, mulut terbuka hampir bisa dimasuki telur dinosaurus. Untuk mengatakan pekerjaan Ye Chen tidak begitu bagus. Meskipun dia merampok semua harta mereka dan menanggalkan pakaian mereka, setidaknya dia meninggalkan mereka sepasang celana dalam. Di depannya, Ye Chen telah menangkap lengan giok Chusuaner dan bersembunyi di belakangnya. Tuan, seseorang memukuliku. Kamu pantas mendapatkannya. Dia memelototi Ye Chen dengan ganas. Dada Chusuaner naik turun. Matanya yang indah, seperti air, masih berbinar. Di pipinya yang cantik, ada potongan-potongan rona merah. Dia tidak hanya marah tetapi juga malu. Merekalah yang pertama kali berkumpul untuk berurusan denganku. Melihat Chusuan. — Kembalilah dan bersihkan dirimu! — Chu Xuaner memelototi Ye Chen lagi. Jika dia tidak melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa percaya bahwa muridnya begitu melanggar hukum? Itu adalah murid batin yang dikirim ke gurun. Ketika dia masuk, dia tampak seperti anjing yang siap menggigit ketika dia keluar, dia tampak seperti sedang memanjat keluar dari kuburan, dan hanya tersisa sepasang celana dalam berbunga. Aku masih memandang rendah orang ini. — Chu Xuaner mengatakan ini lebih dari sekali. Di antara 110 murid, tiga di antaranya dianiaya oleh Ye Chen. Ini adalah keajaiban. Diberhentikan. Di sisi lain, pria asli Daoxuan, yang bereaksi, sudah berteriak keras dan menghentikan Kong Chao dan murid-muridnya. Ujian hutan tandus telah berakhir. Setelah instruksi oleh Tao Abadi, Kong Chao dan kepala mereka yang marah mendapatkan kembali jejak kesadaran. Ketika mereka menyadari bahwa mereka hanya mengenakan celana dalam berbunga-bunga, wajah mereka tiba-tiba menjadi panas. Semua orang mencari retakan di tanah. Kali ini mereka benar-benar merah. Awalnya, mereka dikirim ke hutan liar untuk menguji murid-murid mereka. Dalam arti tertentu, mereka adalah pemburu, sedangkan murid dari klan luar adalah mangsa. Namun, dalam adegan hari ini, mereka lebih seperti mangsa. Mereka dipukuli sampai pingsan dan dikubur hidup-hidup. Terlepas dari kenyataan bahwa semua harta dirampok, hanya satu potong pakaian yang dilucuti. Terlebih lagi, mereka mempermalukan diri mereka sendiri di depan umum. Bisakah kita menemukan sesuatu yang lebih memalukan dalam hidup ini? Pakai dengan cepat! Pada saat ini, bahkan Daoxuan yang abadi memerah untuk mereka dan mengeluarkan pakaian yang berserakan di depan mereka. Orang-orang sedang terburu-buru mengambil pakaian, saat ini siapa yang bisa sangat peduli? Setelah pakaian dipakai, mereka semua menatap Ye Chen yang bersembunyi di belakang Chu Suaner dengan mata yang sama. Setiap gigi menggigit giginya dan berkata, Ye Chen, tunggu aku. Kamu akan mati sangat jelek di masa depan. Saya tidak takut. Ye Chen bersembunyi di belakang Chu Suaner, hanya separuh kepalanya yang terbuka, yang juga berteriak. Cukup, pria sejati Daoxuan turun tangan dengan kuat untuk menghentikan badai. Bagaimana dengan Zuo Qiuming? Melihat sekeliling kerumunan, pria sejati Daoxuan memandang Kong Chao dan Jiang Yang berdiri di depan. Melihat mereka tampak tidak normal, Daoxuan abadi segera mengedipkan mata pada dua murid batin di sampingnya. Kedua murid batin saling memahami dan pergi ke gurun untuk mencari Zuo Qiuming. Segera, mereka membawa seorang pria berdarah keluar. Oh, sial! Melihat Zuo Qiuming, Xiong Er dan Xie Yun, mereka semua menangis. Itu langkah yang kejam, bukan? Apakah ini juga dipukuli oleh Ye Chen? Aku tidak ingin seperti itu. Melihat adegan berdarah seperti itu, langsung memicu keributan adegan, dan kemudian serempak melihat Ye Chen. Tapi Ye Chen banyak orang menatap, tidak bisa menahan batu kering, menggelengkan kepala untuk melihat ke langit ilusi. Penatua, Ye Chen memperlakukan kami dengan tiga cara jahat. Kong Zhao dan Cao Cao semuanya berlutut dengan marah. Kakak seperguruan Zhuo Qiuming pasti menderita karenanya. Tolong biarkan Master Tua membuat keputusan untuk kita. Oh. Pidato bau, orang asli Daosuan menjadi tertarik. Tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Chen, tersenyum, nak, katakan padaku, apa yang kamu gunakan? Bom asap, bom ranjau, bubuk kapur, mus, jarum racun, tali peri. Ye Chen jujur, dia melaporkan lusinan barang orang sesat dalam satu nafas. Mendengar bahwa orang-orang yang hadir tercengang dan tercengang, kebanyakan dari mereka memandang Ye Chen dengan makna yang dalam, nak, aku memiliki sikap tahun itu. Peringatan tetua adalah mereka mengepungku lebih dulu. Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, untuk melindungi hidupku, aku harus menggunakan tiga cara sembarangan. Berbicara tentang ini, Ye Chen terbatuk lagi, dan tidak ada peraturan dalam ujian hutan liar, dan Anda tidak dapat menggunakan tiga cara sembarangan. Itu Anda, tuan tua. Ketika Anda kembali, Anda harus mendidik dan mendidik semua senior saudara-saudara. Sekte mengirim mereka ke gurun untuk menguji kami. Namun mereka semua mengejar saya. Saya terkejut bahwa ada begitu banyak murid asing yang berpartisipasi dalam ujian. Sayalah orangnya yang teraniaya. Saya, petik dua. Baiklah. Daok Xuan abadi langsung menyela kata-kata Ye Chen. Semua orang sangat sibuk, tetapi mereka tidak punya waktu untuk mendengarkan Anda. Meskipun dia tidak membiarkan Ye Chen pergi, Daok abadi juga mendengar bahwa Kong Chao dan dia ingin menghapus Ye Chen di gurun. Mungkinkah dia tahu, tapi apa yang tidak pernah dia pikirkan adalah bahwa Ye Chen, kecerdasan yang hidup, telah membuat langkah besar untuknya. Ini adalah akhir dari ujian hutan. Daok abadi melirik Kong Chao dan Chao, lalu menatap Ye Chen, sekelompok murid luar yang baru saja lulus ujian. Mulai hari ini, Anda akan menjadi murid dari gerbang dalam. Saya harap Anda akan berlatih keras seperti yang Anda lakukan di gerbang luar. Sekte akan memberi Anda bahan kultivasi yang kaya. Tetapi jika Anda melanggar peraturan, saya tidak akan mudah. Semuanya bubar. Kata terakhir berkata, pria sejati Daoxuan menggoyang lengan, melonjak, melangkah keluar udara. Setelah dia pergi, angin tidak memiliki jejak dan sekelompok tetua dalam juga pergi. Kamu, tunggu saja. Kong Cao dan yang lainnya benar-benar malu untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua ingin melarikan diri dari pandangan publik, tetapi sebelum pergi, mereka semua menatap tajam ke arah Ye Chen. Murid-murid lautan manusia juga mulai pergi, tetapi sebelum pergi, mereka semua melihat ke arah Ye Chen. Adegan hari ini terlalu mengejutkan. Seorang magang di gerbang luar telah melakukan banyak peristiwa yang mengguncang bumi. Dengan orang ini, gerbang dalam akan lebih semarak di masa depan. Haha, saya adalah murid dalam. Kegembiraan karena lulus ujian, sehingga mereka yang bingung untuk lulus ujian dari murid luar, mereka sangat ingin mengikuti senior ke pintu dalam. Bagaimana kalau dua malam penuh? Si Yun, yang selalu menjadi peminum berat, melihat ke arah Huateng dan Qi Yue. Itu bagus. Semua, harus, melihat ini? Ye Chen ingin bergabung, tapi begitu dia mengambil langkah, dia ditarik kembali oleh Chu Suaner. Ketika Ye Chen berbalik, dia melihat pipi yang tersenyum. Jika kamu ingin minum begitu banyak, aku akan membawamu kembali untuk minum yang cukup. Ekspresi senyum Chu Suaner membuat Ye Chen merasa ketakutan. Setiap kali dia melihat ekspresi Chu Suaner, dia selalu merasa seperti dipukuli. Tuan, Anda kedua, atau pertama? Ye Chen hendak berbicara, tetapi Chu Suaner sudah pindah. Dia mengambilnya seperti ayam, kemudian dia melangkah ke dalam kehampaan dan terbang ke puncak jade Maiden di pintu bagian dalam. Ah! Sebentar dari arah puncak gadis Giok akan terdengar teriakan. Yah! Mendengar tangisan sengsara Xie Yun, jantung Xie Yun berdebar kencang, dan mereka selalu merasa tidak nyaman. Mencari Tuan yang begitu kejam, kehidupan Ye Chen di masa depan akan menjadi penuh warna. Ini adalah gunung yang indah, menyebar di bawah sinar matahari, awan, pegunungan yang penuh dengan bunga dan tumbuhan eksotis, keharuman warna-warni, kabut tebal, seperti wanita dengan benang polos, menyembunyikan sedikit keindahan. Ini adalah puncak Yunfei di gerbang dalam Sekte Heng Yue. Pada malam hari, puncak Jade Maiden bermandikan cahaya bulan berbintang. Itu murni, tenang dan indah. Namun, Kamu Chen, yang baru saja dibawa kembali, sepertinya tidak pada tempatnya. Di bawah pohon roh penuh kelopak, Ye Chen berjongkok di sana, menutupi wajahnya yang bengkak, sepasang mata panda, dan seluruh tubuhnya ditutupi jejak kaki. Ah, saya dipukuli lagi. Sejak dia dibawa kembali ke puncak batu giok, Chu Suaner, yang galak menekannya ke tanah dan memukulinya. Kamu benar-benar pandai. Apa maksudmu? Jika ada murid perempuan yang dikirim ke hutan, kamu juga harus melepas semua pakaiannya. Di depan Ye Chen, Chu Suaner meletakkan tangannya di pinggangnya. Ye Chen tidak bisa mengangkat kepalanya. Mereka yang pertama bergabung untuk menyerang saya. Lalu kamu akan mengambil pakaiannya. Chu Suaner menatap Ye Chen. Sekarang dia tidak percaya bahwa adegan tanpa hukum itu diciptakan oleh muridnya yang berharga. Apakah kamu tuanku atau bukan? Beraninya kau keras kepala. Lagi pula aku tidak bisa disalahkan untuk itu. Ye Chen hanya duduk di tanah, seperti sepasang babi mati tidak takut dengan ekspresi panas, seolah mengatakan, kamu ingin memukul. Saya sudah terbiasa. Hari-hari ini, kamu memukuli saya dan menjadi kecanduan. Tentu saja aku tidak tahu, aku tidak menyalahkanmu. Cuk Suaner mengangkat bahu, tetapi bukankah kamu membuatnya begitu menarik setiap saat untuk guru? Tidak mudah untuk memilih pakaian orang. Apa yang salah dengan selain hal itu? Meskipun dia berkata demikian, Cuk Suaner masih sangat puas dengan Ye Chen, seorang siswa dalam kondensasi Qi, yang mengirim sarang murid batin untuk menguji hutan tandus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Meskipun Ye Chen membuat sedikit keributan kali ini, prestasi gemilangnya cukup mengejutkan. — Murid yang baik, apakah guru menyakitimu? Melihat Ye Chen duduk di tanah? Cuswanner menepuk bahu Ye Chen. "Brengsek!" Ye Chen ingin memarahi di tempat nenekmu. "Yah, kamu sudah membalas dendam!" Cuswanner menatap Ye Chen sambil tersenyum. "Tidak ada balas dendam!" Ye Chen menatap Cuswanner dengan mata merah. "Apakah aku orang seperti itu? Tubuh saya menjadi lebih kuat dari Anda. Saya akan menemukan pohon leher bengkok untuk menggantung Anda di atasnya. Aku akan memukul pantatmu dan bertanya apakah itu sakit." "Tentu saja, kata-kata ini Ye Chen juga hanya berpikir dalam pikiran. Ini jika diucapkan, mau tidak mau akan dipukul lagi." Yah, tuan ini juga punya hadiah dan hukuman yang jelas. Di sini, Chu Suaner telah mengeluarkan sepasang gelang dari lengannya. Mereka bersinar dan bersinar, dan ada tujuh bintang yang terukir di atasnya, bayangan bulan, cincin tujuh bintang, untuk apresiasi Anda. Aku akan mengambilnya. Mata Ye Chen cerah dan cerah. Pertarungan ini tidak boleh sia-sia. Tidak perlu bagi Chu Suaner untuk mengatakan bahwa Ye Chen telah memasang cincin bintang tujuh bayangan bulan di pergelangan tangannya. Gelang ini sangat aneh. Setelah memakainya, ada rasa hangat dan sejuk yang mengalir ke tubuh, sangat nyaman. Tidak buruk, Ye Chen tidak bisa berhenti bermain, itu, guru. Kemampuan apa yang dimiliki cincin bintang tujuh bayangan bulan ini? Ya! Chen berbicara, Cu telah mencubit sidik jari dengan satu tangan, dan kemudian membuka bibir merahnya dan berbisik, buka. HAM! Tiba-tiba, kedua pergelangan tangan Ye Chen pada cincin bintang tujuh bayangan bulan kemudian mengeluarkan suara gemetar, di atas tujuh bintang memiliki cahaya mekar, dan berat cincin tujuh bintang bayangan bulan juga tiba-tiba berlipat ganda. Wow! Hanya mendengarkan teriakan Ye Chen, cincin bintang tujuh bayangan bulan tiba-tiba menjadi berat, biarkan dia tidak siap, jatuh ke tanah di tempat lumpur yang digerogoti anjing. — Bagaimana perasaanmu? Di sini, Chu Suaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Mengapa begitu berat? Ye Chen bangkit dari tanah dengan panik dan menatap Chu Suaner dengan kedutan di sudut mulutnya. Setidaknya 500 Jin, apakah ini kemampuan cincin bintang tujuh bayangan bulan? Atau bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku tidak menginginkannya. Wajah Ye Chen menangis dan berduka di tempat, saya tidak ingin mengambil benda hantu ini sepanjang hari. Jika saya berkelahi dengan orang, saya akan dibuat lelah dulu. Ye Chen ingin memarahi, namun setelah cincin bintang tujuh bayangan bulan dipasang, itu tidak bisa dilepas lagi. Jangan buang waktumu, Chu Suaner sudah menemukan kursi batu untuk membuatnya. Dia minum teh dengan santai dan berkata sambil tersenyum, setelah kamu mengambil cincin tujuh bintang bayangan bulan, kecuali aku mencabut larangan untukmu, kamu tidak bisa melepasnya. — Aku, bagaimana rasanya aku terjebak begitu saja? Sudut mulut Ye Chen berkedut. — Mulai hari ini, kamu akan berlatih dengan itu. Chu melirik Ye Chen dan berkata, ada tujuh bintang di atasnya. Satu bintang terang beratnya lima ratus jin. Ketika Anda terbiasa dengan berat lima ratus jin, bintang kedua akan menyala. Sejalan dengan itu, beratnya akan bertambah hingga seribu jin. Ketika Anda terbiasa dengan berat seribu jin, bintang ketiga akan menyala, dan seterusnya, Anda dapat melepasnya jika Anda mau. Ketika tujuh bintang di atasnya menyala, larangan tersebut akan dicabut secara otomatis. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu tidak bisa melakukannya tanpa penderitaan. Chu Xuaner terus menyeruput teh dengan santai. Terkadang tekanan adalah semacam kekuatan. Aku menekanmu dengan cincin bintang tujuh bayangan bulan, untuk mengonsolidasikan fondasimu dengan lebih baik. Dengan tekanan semacam ini, kamu dapat memaksimalkan potensimu. Tidak ada rasa sakit dalam berdiri dan berbicara. Ye Chen tidak suka mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia berkata begitu, Ye Chen masih mengerti bahwa Chu Suaner memintanya untuk berlatih dengan bayangan bulan dan tujuh cincin bintang. Dia memiliki pemahaman yang mendalam bahwa Tian Kue adalah bukti terbaik hari itu. Membawa ratusan Jin Tian Kue akan menekan kecepatan dan kekuatan, tetapi jika Anda melepaskan belenggu, kekuatan ledakannya akan sangat mengerikan. Aku akan memberimu satu hari untuk beradaptasi. Setelah satu hari, aku akan memberimu pelatihan iblis yang dibuat khusus. Di satu sisi, Chu Suaner menyeruput tehnya. Pidato bau, hati Ye Chen berantakan. Pelatihan Setan Meskipun dia tidak tahu bagaimana Chuswanner akan melatihnya, dia sangat yakin bahwa pelatihan iblis bukanlah untuk bersenang-senang. Meskipun Chuswanner lahir dengan wajah tiada taraf, dia bisa melakukan apa saja. Ayo, izinkan saya menunjukkan tur yang bagus ke puncak gadis giok Saat Yechen mengguncang pikirannya, Chuswanner mengangkat Yechen dan melangkah ke dalam kehampaan seperti ayam. Dia menemukan garis hitam di wajahnya. Di bawah, ada bunga di depan, kelopaknya berkibar, berwarna-warni, dan kedalaman bunga dan pepohonan, ada loteng kecil. Ini adalah paviliun Wanita Giok, tempat saya biasanya bermeditasi dan berlatih. Menunjuk ke loteng kecil ini, tidak menunggu Ye Chen berbicara, dia mengajak Ye Chen pergi lagi, berhenti di depan kolam. Kolam ini sangat indah, gelombang air tidak berangin, dan awan ada di sekitarnya. Jika mendekatinya, akan ada nafas kehidupan yang kuat. Ini kolam yang bagus. Mata Ye Chen cerah, menggosok tangannya dan berjalan ke depan, dengan rakus menghisap nafas dari kolam. Samar-samar, dia bisa mengolah bau obat yang kuat dan harum dari udara ini kolam Yuling, Chu Suaner memberikan pengantar. Berkata, dia tidak lupa menatap Ye Chen dengan penuh minat, rendam tubuh, dapat membantu menyembuhkan. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa menahan kedutan. Sering kesini, apa maksudmu? Apakah Anda ingin mengalahkan dengan tubuh saya hitam dan biru setiap hari? Lanjut, Chu Suaner mengambil Ye Chen lagi. Apakah kamu melihat batu halus itu? Itu batu huixin. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu dapat duduk lebih lama dan membantumu memahami Tao. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Itu taman Yuling, ada hewan roh di penangkaran. Jangan memprovokasi mereka di hari kerja. Chu mengajak Ye Chen berkeliling untuk waktu yang lama, dan berhenti di setiap tempat untuk memperkenalkan Ye Chen. Akhirnya, Chu membawa Ye Chen ke gerbang batu. Gerbang batunya besar dan tebal, dan ada. Di mana tempat ini, Ye Chen menyentuh dagunya dan mengelus gerbang batu. Ini gua Yuling. Chu berbisik, tempat ini tidak boleh didekati pada hari kerja. Mengapa? Karena ada orang bermeditasi tertutup di sana. Eh! Ye Chen menyalakan keheranan, tidak bisa tidak melihat Chu Suaner, selain aku dan tuan, ada orang ketiga. Kamu tidak benar-benar berpikir aku penyendiri. Chu Suaner melirik Ye Chen. Yah! Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, tetapi dia melihat ke gerbang batu lagi. Dia cukup ingin tahu tentang pria tertutup di dalam. Ingat apa yang saya katakan. Dilarang mendekati sini tanpa izin saya. Chu Suaner menatap Ye Chen dengan ekspresi serius. Ada segel di sini, tapi tidak sepenuhnya memutus kontak dengan dunia luar kebisingan dunia luar akan memengaruhi penutupan. Aku mengerti itu. Ayo pergi!" Cu secara sadar mengulurkan tangannya yang ramping, membawa kera belakang Ye Chen dan pergi dari sini. Akhirnya, Cu membawa Ye Chen ke deretan rumpun bambu. Bambu berwarna hijau dan awan mengelilingi hutan bambu. Melalui celah-celah bambu, bisa melihat deretan rumah bambu di kedalaman hutan bambu. -"Kamu akan tinggal di sini di masa depan!" Cu menunjuk ke rumah bambu yang dalam. -"Itu tempat yang bagus!" Ye Chen berkata sambil tersenyum, tenang dan kosong, ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Tidur nyenyak hari ini, dan mulai pelatihan setan besok. Chu Suaner meninggalkan sepatah kata, tubuhnya mulai menjadi ilusi, dan kemudian terbang menjauh, benar-benar tanpa jejak. Wow! Ye Chen menghirup aura yang kuat dan melangkah masuk. Kembali ke rumah bambu, Ye Chen tidak sabar untuk mengeluarkan hampir seratus tas penyimpanan, dan tas penyimpanan ini, tentu saja, berasal dari Kong Chao dan pencarian mereka. Harus dikatakan bahwa rampasan ujian hutan sangat kaya, terutama harta karun di tas penyimpanan Zhuo Ming, Kong Chao, dan Jiang Yang, dengan hampir 600 ribu batu roh saja. Selain itu, ada banyak hal lain seperti spirit grass, elixir dan spirit tools. Satu-satunya hal yang ia sesali adalah bahwa meskipun ada juga metafisika di tas penyimpanan orang-orang ini, semuanya tidak berguna olehnya. Setelah menerima tas penyimpanan, Ye Chen hanya menyimpan obat mujarab dan cairan roh. Saya tidak tahu apakah ramuan ajaib ini dapat membantu saya maju ke alam renyuan. Bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen menelan beberapa jenis obat mujarab di mulutnya berturut-turut. Ketika cairan roh ramuan memasuki tubuh, itu langsung berubah menjadi lingyuan murni, seperti Wang Qingkuan yang mengalir ke meridian utamanya. Luka gelap akibat dipukuli juga pulih dengan aliran lingyuan. Akhirnya, lingyuan yang berubah dari cairan roh dan dituangkan ke danhai-nya satu demi satu. Pada saat ini, api abadi di danhai mulai aktif, dan nyala api kecil tumbuh dengan cepat dan menutupi seluruh laut danhai. Namun, semua lin yang mengalir ke danhai disempurnakan menjadi ki sejati yang paling murni satu demi satu. Dengan cara ini, nafas Ye Chen terus meningkat dan penghalang yang mencegahnya untuk maju ke alam yuan manusia secara bertahap muncul. "Beri aku langkah." Sambil menggumamkan teguran, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk menembus lapisan belenggu itu. Namun, dia masih terlalu dini untuk melihat kemacetannya sendiri. Penghalang lapisannya tampaknya lemah, tetapi biarkan dia menabrak beberapa kali, tidak bisa menembus. Sebaliknya, dia berulang kali terkena benturan dan memuntahkan darah. Aku tidak percaya!" Ye Chen menggertakkan giginya, matanya merah karena darah, dan desisan serta raungannya keluar dari giginya. -"Pecahkan untukku!" Dengan semburan minuman, dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk menabrak penghalang lagi. Namun, dia tetap tidak berhasil. Uf. Dengan seteguk darah menyembur keluar, wajahnya memucat. Mundurnya kegagalan membuat seluruh meridiannya sangat menyakitkan. Bagaimanapun, dia menyerah. -"Kenapa aku belum maju melalui alam renyuan?" Bagaimana bisa begitu sulit, bergumam pada dirinya sendiri, Ye Chen mengepalkan tinjunya dengan erat. Di Zheng song dia benar-benar seorang renyuanjing. Dia memiliki pengalaman dalam meningkatkan dari kondensat menjadi renyuanjing. Dia tidak pernah berpikir sulit untuk meningkatkan ke Renyu anjing. Namun, dia bingung dengan kegagalan berturut-turut. Tidak bisakah aku maju terlalu cepat? Atau yayasan saya terlalu kuat untuk memenuhi syarat untuk kemajuan? Atau karena dan hai saya terlalu besar? Duduk di kepala tempat tidur, dia mengelus dagunya dan terus merenung. Pada akhirnya, dia menyerah. Ah! Sambil menghela nafas, Ye Chen kembali memasukkan pil ke mulutnya untuk memulihkan serangan lanjutan. Napas satu jam, dia kembali ke kondisi puncak. Dari tempat tidur, dia datang ke jendela. Dengan pantulan cahaya bintang dan cahaya bulan, dia melihat cincin bintang tujuh di pergelangan tangannya. Gelang ini benar-benar aneh. Kekuatan yang meluap menutupi seluruh tubuh, membawa beban seberat 500 jin di bahu. Tidak hanya itu, ki sejati dalam tubuh juga ditekan. Dia perlahan mengangkat lengannya tanpa menggunakan semangat sejatinya, lalu meregangkan tubuhnya, dan akhirnya dia menarik dengan susah payah. Kekuatan dan kecepatan ditekan, bahkan lebih berat dari Tian Kue. Membelai cincin tujuh bintang dari bayangan bulan di pergelangan tangan, Ye Chen berpikir dalam hati, dengan penindasan cincin bintang tujuh bayangan bulan, aku bahkan tidak bisa memainkan enam puluh persen dari kekuatan. Namun demikian, Ye Chen masih mencoba meregangkan tubuhnya dan mencoba beradaptasi dengan perasaan tertekan oleh cincin bintang tujuh dari bayangan bulan. Tidak tahu kapan, dia hanya berhenti berkeringat, naik ke atap, melihat pegunungan di pintu bagian dalam. Meski spesifikasi pintu dalam dan luar sekte Heng Yue kira-kira sama, ada juga perbedaannya. Keesokan harinya, sebelum fajar, Ye Chen yang masih tidur dijemput oleh Chusuan Er. Aku sudah bangun. Digendong seperti ayam, Ye Chen berjuang dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Saat kamu tidur nyenyak, kembang kol akan menjadi dingin. Putih Ye Chen satu mata, Chusuan tidak memiliki waktu yang baik untuk dikatakan. Ye Chen dibawa ke platform pertunjukan militer besar di puncak-puncak Jade Maiden. Segera, tangan batu giok Swanner mengusap dengan lembut. Seorang pemuda berbaju hitam muncul di depan Ye Chen. Pria muda berbaju hitam itu kurus dan kurus, dengan mata kusam dan wajah yang dipotong seperti pisau. Dia tidak punya emosi untuk diungkapkan. Dia berdiri di sana seperti lembing. Wayang. Sekilas Ye Chen melihat bahwa pemuda berbaju hitam itu adalah boneka tanpa emosi. Tepatnya, dia adalah boneka metafisik. Kamu bisa memanggilnya Fengying. Chu Suaner telah menemukan meja batu, sambil minum teh harum dengan santai, dia berkata, untuk waktu yang lama, kamu akan menemaninya, dan dia akan menjadi teman yang baik untukmu. Apakah boneka metafisik setara dengan alam yang sebenarnya dari para biksu kita? Ye Chen menatap Chu Suaner. Yang paling penting adalah dia bisa menggunakan metode rahasia Suansu. Chu Suaner berkata, tapi tidak lupa untuk mengedipkan mata pada Ye Chen. Bisakah kamu menggunakan metode rahasia Suansu? Matanya sedikit menyipit di depan boneka bayangan angin. Melalui mata roda abadi, ia dapat dengan mudah melihat misteri di dalam wayang angin. Tubuh fisik wayang angin tidak sebanding dengan wayang tingkat manusia. Apalagi, ada dua jimat misterius di tubuhnya. Yang satu disegel dengan kekuatan spiritual, yang lainnya disegel dengan sihir misterius. Itu misterius. Ye Chen menyentuh dagunya dan berkata dalam hatinya apakah dia akan membuat jimat seperti itu di tubuh siksuan suatu hari nanti, sehingga dia juga bisa menggunakan teknik misterius itu. Suara mendesing. Ye Chen berpikir, Chu Xuaner telah memberi boneka bayangan angin urutan serangan. Feng Bukui adalah boneka misterius. Dia sangat cepat, seperti namanya. Dia secepat angin dan tubuhnya seperti bayangan hitam. Melihat ini, Ye Chen langsung mengerahkan Ki asli dan Hai dan menanamkannya ke telapak tangannya. Jalankan guntur. Diiringi guntur, Ye Chen membuat telapak tangan, dan wayang kulit menyesal. Ledakan. Kedua telapak tangan berlawanan, dan suara guntur meledak. Di satu sisi, wayang kulit angin tidak bergerak, tetapi Ye Chen dipukul dengan tangannya dan mundur tiga atau empat langkah untuk menghentikan tubuhnya. Boneka tingkat suan benar-benar kuat dan konyol. Ye Chen menjulur lidahnya secara diam-diam. Dia merasa mati rasa dari telapak tangan ke bahu. Dengan pukulan keras, dia benar-benar dikalahkan. Meski kekuatannya ditekan oleh cincin bintang tujuh bayangan bulan, kekuatan wayang kulit angin tidak bisa diremehkan. ZENG! Dalam seruan Ye Chen, suara dentang pedang telah terdengar dari sisi berlawanan. Wayang angin juga seperti manusia. Tangannya dengan cepat mencubit sidik jari, dan Qi mengalir di tubuhnya. Mengambil tubuhnya sebagai pusat, bayangan pedang keluar satu demi satu. Masing-masing dari mereka mengaum dan bergerak dengan ganas. Banyaknya mereka membuat kulit kepala orang mati rasa. Mata Ye Chen sedikit menyipit, terutama mata roda abadi di mata kirinya. Dia melihat melalui misteri di dalam boneka bayangan angin. Dia melihat bahwa rune roh ditanam di tubuh wayang kulit angin, salah satunya terus-menerus memberikan kekuatan spiritual untuk wayang kulit angin, sedangkan keterampilan misterius yang akan ditampilkan oleh wayang kulit angin berasal dari yang lain. Berpikir dalam benaknya, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao. Dia menunjukkannya dengan sangat dekat, dan susunan pedang pertahanan Tiangang langsung terbentuk. PAUN PAUN PAUN! Tiba-tiba, suara benturan logam berdering satu demi satu. Meskipun itu boneka, serangan Feng Ying sangat kuat, dan ada pasokan kekuatan spiritual yang terus-menerus. Bayangan pedang yang terbang dari langit berdampak gila pada susunan pedang Ye Chen. Untukmu! Setelah memantapkan posisinya, Ye Chen mengayunkan pedang panjangnya dan menunjuk ke arah boneka bayangan angin. Susunan pedang pertahanan Tiangang langsung berubah menjadi susunan pedang serangan Tiangang. Namun, yang membuatnya cemas, boneka bayangan angin itu tidak bertahan sama sekali. Dia diizinkan membiarkan pedang terbang membuat percikan api di tubuhnya. Sepanjang jalan, dia bertabrakan satu sama lain, dan secepat angin. Jejak telapak tangan menderu. Kocok gunung. Ye Chen bereaksi sangat cepat, mengguncang gunung satu pukulan untuk memukul, lagi dengan penyesalan keras boneka bayangan angin. Dorongan, dorongan. Dengan pukulan, kamu Chen dikalahkan lagi. Nenekmu. Ye Chen diam-diam memarahi, dan ingin bangkit untuk melakukan serangan balik, tetapi bagaimana bisa cincin bintang tujuh bayangan bulan menekan kekuatannya, membuat kekuatannya bahkan enam Chengdu yang biasa sulit untuk dimainkan, apalagi lawannya adalah boneka metafisik. Bang! Di sisi berlawanan, boneka Feng membuat bayangan kepalan besar dengan satu kepalan, dan dalam sekejap dia mengusir Ye Chen. Satu jari yang! Tepat setelah mendarat, Ye Chen menanamkan semua ki sejatinya ke jari-jarinya. Satu jari menembus udara, tapi dia makan lagi. Jari yang! Yang dia banggakan, mengalami kemunduran untuk pertama kalinya, dan itu hanya memicu percikan api pada boneka Fenging Terbuat dari bahan apa, dagingnya sangat keras, Ye Chen menghela nafas dan memukul lidahnya. Hanya memikirkannya, wayang di sisi yang berlawanan mencubit sidik jarinya lagi, dan sepertinya dia akan menggunakan metode rahasia lagi. Dia benar-benar tidak sopan, ada persediaan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, dan satu gerakan besar demi satu. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Ye Chen mencibir padanya, keraganas melompat dan harimau menuangkan makna keberuntungan. Dia menyerang wayang angin di depannya dalam sekejap, dan dengan paksa menyela formula segel wayang itu. Mengaum! Mengaum! Mengaum! Segera, raungan binatang itu terdengar, dan Ye Chen sekali lagi menggunakan keterampilan bertarung jarak dekat yang mendominasi. Dia seperti binatang buas yang turun gunung, dan gerakannya bahkan lebih aneh. Terkadang, dia seperti harimau, terkadang seperti kera yang ganas, terkadang seperti singa, terkadang seperti serigala. Dia menggenggam, menepuk, merobek, dan menggunakan tangan, kaki, lutut dan bahunya bersamaan. Setiap sendi tubuhnya menjadi senjata yang ganas. Namun, dia juga ditekan di depan wayang kulit. Dia meremehkan kemampuan boneka untuk bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Setiap kali dia bergerak, dia dihadang oleh boneka itu. Apalagi boneka itu kaku. Bahkan jika dia memukulnya sesekali, itu tidak berguna. Bagaimana cara melawannya? Ye Chen mengutuk dan terus mundur. Dia dipukuli oleh boneka Feng Ying dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Tidak lama setelah pertempuran, dia berada dalam kondisi yang sangat canggung, dengan bekas pedang di sekujur tubuhnya. Aku tidak akan bertarung, aku tidak akan bertarung, teriak Ye Chen, dikejar di seluruh platform berjalan. Bagaimana cara bertarung? Kecepatannya ditekan, kekuatannya ditekan, tubuh lawannya keras, dan ada persediaan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Sejak awal, duel ini pasti akan sangat menyedihkan dan membuatnya kalah. Terserah kamu mau melawan atau tidak. Di depan meja batu, Cuk Suaner yang sedang minum teh dengan santai, melirik ke samping ini, tapi langsung mengabaikannya. Jika kamu ingin bertarung, turunkan cincin bintang tujuh bayangan bulan terkutuk ini untukku. Kau pikir begitu, Chuxuaner berkata sambil tersenyum panjang, berlatih. Kamu harus menderita. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus belajar dipukul dulu. Jika kamu dipukuli lebih banyak, kulitmu secara alami akan menjadi lebih tebal. Jangan khawatir, kamu tidak akan dibunuh. Sial. Ye Chen hampir memuntahkan darah di tempat. Lanjutkan. Chuxuaner mengambil cangkir tehnya dengan santai dan menyesap tehnya dengan anggun. Dia mengabaikan teriakan Ye Chen. Ledakan. Bang. Serangan boneka bayangan angin lebih ganas, dan kecepatan serta kekuatannya jauh di atas Ye Chen. Ye Chen memiliki banyak metode rahasia, tetapi dia masih terdesak dan tidak dapat berbalik. Seluruh kekuatan tubuhnya berguling di tubuhnya, tetapi dia masih ditekan oleh cincin bintang tujuh dari bayangan bulan. Ah! Seluruh puncak gadis giok penuh dengan suara tangisan dan melolong hantu Ye Chen. Ketika seorang murid lewat di kaki gunung, dia tidak bisa tidak melihatnya. Saya tidak tahu bahwa seseorang membunuh babi di gunung. Tiga jam kemudian, Wayang berhenti menyerang. Melihat Ye Chen, dia berbaring di platform pertempuran, seperti babi mati. Penampilannya sangat menyedihkan, pakaiannya compang kemping dan banyak tempat berlumuran darah dan tulang. Dia dipukuli dan bahkan ibu dan ayahnya tidak mengenalinya. -"Beri kamu satu jam untuk pulih!" Di bawah panggung, Cu Suaner menyeruput teh harum dan mengusap tangan batu gioknya dengan lembut. Dia memanggil ramuan ajaib dengan cahaya ungu. -"Setelah satu jam, lanjutkan. Kamu gadis gila!" Ye Chen mengutuk, tapi masih mengambil ramuan itu dan memasukkannya ke mulutnya. Meskipun dia sudah lama tidak berhubungan dengan tuan cantik ini, dia mengenal gadis itu dengan sangat baik. Begitu dia mengatakan bahwa dia dapat melakukan apa saja, dia bertekad bahwa meskipun dia tidak pulih sepenuhnya, setelah satu jam, Chuswanner akan memberikan perintah untuk menyerang wayang kulit tepat waktu. Jadi, untuk menghindari menderita sedikit dosa, yang harus dia lakukan adalah pulih sebanyak mungkin dalam waktu satu jam. Obat mujarab dengan cepat larut ke dalam tubuh, mengisi kembali konsumsinya dan memperbaiki bekas luka di sekujur tubuhnya. Selain kekuatan pemulihannya yang sangat kuat, napas putus asa mengembun dengan cepat, dan lukanya pulih dengan cepat. Kultivasi keadaan kondensasi dapat bertahan selama tiga jam di bawah serangan berulang wayang kulit. Murid yang baik, Anda benar-benar mengejutkan saya. Melihat Ye Chen, yang sedang duduk di atas panggung pulih dari cedera, Chu Suaner bergumam. Meski kecelakaan, tapi Chu Suaner tidak terlalu kaget, karena setelah melihat Ye Chen, Ye Chen telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dibandingkan dengan itu, pemandangan di depannya tidak layak disebut menyerang. Batas waktu satu jam baru saja tiba, masih bermeditasi untuk pulih dari cedera Ye Chen mendengar perintah serangan Chu Tiba-tiba, boneka bayangan angin yang berdiri di seberang tiba-tiba mulai bergerak dan mundur, seperti bayangan hitam, mengalir ke Ye Chen. Melambai adalah deru telapak tangan. Jika Anda tidak bergerak maju, Anda tidak akan bisa mundur. Boom! Tinju dan telapak tangan saling silang, wayang kulit angin tidak bergerak, tapi Ye Chen dipukul mundur. Perang telah kembali. Menurut seperti empat jam yang lalu, Ye Chen dari awal duel, dipukuli tidak bisa berbalik, baru setengah jam sudah berdarah. Ah! Dengan raungan, Ye Chen terpaksa undur diri. Dia tidak pernah ingin menjadi begitu bungkuk sekarang. Meskipun Feng Ying adalah boneka, itu seperti musuh bebuyutannya. Semua seni rahasia dikendalikan oleh kematian, dan kecepatan, kekuatan, dan kultivasi ditekan. Di depan boneka Feng Ying, dia hanya mendapat bagian untuk disalahgunakan. Kenapa, tidak bisa bertahan? Di bawah panggung, terdengar tawa santai cuksuan. Lepaskan gelang terkutuk ini dan aku akan menghajarnya. Di atas panggung, Ye Chen menahan serangan bayangan angin dengan susah payah, sambil mengumpat. Itu sebabnya kamu ingin menjadi guru. Dulu, Ye Chen terbalik oleh bayangan angin, dan kemudian berguling untuk bersembunyi. Dia memarahi, saya selalu melawan angin. Anda masih menggunakan gelang rusak ini untuk menekan kecepatan dan kekuatan saya. Aneh kalau saya bisa menang. Kamu masih tidak mengerti apa yang aku katakan. Cusuaner bangun untuk pertama kalinya, dan ekspresinya jarang dan serius. Orang-orang akan mengeluarkan potensi yang berbeda di bawah penindasan. Bagaimana denganmu? Yang aku dengar hanyalah keluhan. Iya, kekuatanmu sangat berbeda, tetapi apakah celahmu hanya dalam kekuatan dan kecepatan? Kamu tidak memiliki keyakinan untuk menang sejak awal. Mulai, begitu orang tidak memiliki kepercayaan ini, sia-sia memberi anda kekuatan yang lebih kuat. Berbicara tentang ini, Chu Xuaner melirik Ye Chen di atas panggung. Kamu yang sekarang pada hari itu dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan melawan Zishan. Sekarang ketika kamu menghadapi boneka tanpa emosi, apakah kamu tidak percaya akan tak terkalahkan? Salah satu cara untuk berlatih adalah menjadi tidak takut dan tidak stabil. Kamu bisa kalah, tapi kamu harus layak untuk kalah. Ye Chen diam, dan Chu Suaner melihat darah menetes seperti jarum, yang membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang magang, dia tidak bisa membenci kekerasan tuannya. Dia terlalu meremehkan diri sendiri. Dia takut akan kekuatan wayang sejak awal, dan kehilangan keyakinan untuk menang dari lubuk hatinya. Selanjutnya, aku tidak akan memberi perintah pada bayangan angin untuk menghentikan serangan sampai kamu jatuh. Di bawah panggung, Cusuaner akhirnya melirik Ye Chen, lalu menyikat lengan bajunya, melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang dalam sekejap. Ledakan. Di panggung seni bela diri, serangan bayangan angin lebih ganas. Langkah Ye Chen dikalahkan, tetapi wajahnya menjadi lebih tenang. Keyakinan untuk menang. Pada saat yang sama, Ye Chen bergumam. Dari awal saya takut terang, takut kekuatan wayang kulit, dan tidak berani berperang. Salah satu cara untuk berlatih adalah menjadi tak kenal takut. Dia memikirkan pertandingan besar di gerbang luar. Satu demi satu, itu semakin tragis. Krisis itu seperti pertempuran terakhir. Dia tidak pernah menyerah setengah mati, tetapi sekarang dia takut bertarung di depan boneka yang tidak memiliki emosi. — Tuan, saya mengerti apa yang Anda katakan. Sebuah gumaman, Ye Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Kocok gunung. Sebuah ledakan, dan angin wayang kulit penyesalan keras, dia dipukuli hingga muntah darah kembali. Boneka bayangan angin sekuat biasanya, dan bahkan menyerang dengan ganas. Setiap kali dia menembak, dia akan membiarkan Ye Chen melakukan seni bela diri dengan cara berdarah. Dia tidak memiliki emosi, dan serangannya tidak penting dan tidak pernah meninggalkan tangan. Uf. Uf. Ye Chen masih ditekan untuk memukul, noda darah tercetak di tubuhnya. Meski dia masih tertindas oleh kematian, kali ini dia tidak terlalu terburu nafsu dan lebih tenang. Meskipun dia benar-benar sedih, dia masih membawa kematian dan kematian. Meski lukanya semakin parah, dia masih berkutat dengan boneka bayangan angin. Tiba-tiba, suasana hatinya mengalami semacam sublimasi yang tidak bisa dijelaskan. Bermandikan darah panasnya sendiri, dia sepertinya sudah melupakan rasa sakitnya, benar-benar kepalan tangan untuk melihat darahnya. Di bawah serangan kuat boneka bayangan angin, dia masuk ke keadaan misterius. Meskipun kekuatannya lebih lemah daripada Feng Ying, dia menemukan kekuatan lain, yaitu keyakinan untuk menang dan keinginan untuk menjadi tak terkalahkan, yang akhirnya menyatu menjadi semacam semangat juang yang tak terkalahkan. Membunuh. Dengan raungan, temperamen Ye Chen sangat berubah, seolah-olah seekor singa terbangun dari tidurnya, dan darah yang sunyi mendidih dan terbakar seperti api. Dalam pertempuran berdarah, dia menggunakan metode rahasia pemurnian tubuh, dan tidak lagi menghindarinya. Dia sangat serius dengan wayang kulit. Anda memberi saya tamparan, saya memberi Anda pukulan, Anda menikam saya, saya memotong Anda, itu adalah jenis permainan yang sama yang melukai musuh seribu dan kehilangan delapan ratus. Ayo! Ayo! Di tubuh Ye Chen, suara klik seperti itu tidak ada habisnya. Tulang dan meridian terus-menerus patah dalam perang, tetapi terus-menerus diatur ulang dan disembuhkan di bawah operasi pemurnian tubuh liar. Rasa sakit merobek tubuh ditutupi oleh niat perang yang tak terkalahkan. Mungkin, beberapa orang mengira Ye Chen adalah orang gila. Saat ini, bahkan Ye Chen berpikir bahwa dia gila. Semakin kuat wayang kulitnya, dia akan semakin bersemangat dan gila, karena ini adalah tujuan, bahkan jika itu berjalan dengan darahnya sendiri. Dalam ketiadaan, Cu menunjukkan sosok ilusi dan diam-diam menatap platform seni bela diri di bawah ini. Sosok berdarah Ye Chen, jatuh di matanya, tampak sangat mempesona, sosok kurus itu tampak putus asa. Anak kecil, jangan salahkan kekerasan kepala guru ini. Bergumam pelan, Cu tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Matanya yang indah juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Dia mencoba menghentikan boneka itu beberapa kali, tetapi tidak melakukannya. Ye Chen, sejak kamu menjadi muridku, kamu ditakdirkan untuk menanggung misi.